Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan menjawab bersama dan membahas Kunci jawaban halaman 16, 17, 18, dan 20 Pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik, pertama kita akan mengisi di halaman 16. Kita langsung saja isi di pertanyaan yang kedua. Kata tanya yang kita gunakan di sini adalah apa. Apa zat yang diambil tubuh saat kita bernapas? Z jawabannya, zat yang diambil tubuh saat kita bernapas adalah oksigen. Pertanyaan ketiga. Apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Jawabannya, rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Pertanyaan yang keempat, Apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Jawabannya, jenis tulang yang menyusun organ laring adalah tulang rawan. Pertanyaan lima, apa nama organ yang merupakan percabangan dari bronkus? Jawabannya adalah organ yang merupakan percabangan dari bronkus adalah bronchius. Pertanyaan keenam, apa yang dimaksud dengan laring? Jawabannya adalah laring adalah bagian dari sistem pernapasan. Organ ini menghubungkan trachea, saluran udara, dan tenggorokan. Sekarang kita akan menjawab di halaman 17. Di sini kita akan menggunakan kata tanya kapan. Kita buat pertanyaannya: Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Pertanyaan kedua: Kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilemb dilembabkan? Jawabannya. Udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Pertanyaan ketiga, kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Jawabannya, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus saat berada dalam paru-paru. Pertanyaan keempat, kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Pertanyaan kelima, kapan debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar? Jawabannya, debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar saat melewati jaringan silia. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan 17. Tentang menggunakan kata caranya di mana? Kita buat pertanyaannya dulu. Di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Pertanyaan kedua: Di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Jawabannya: Persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang terdapat di bagian faring. Pertanyaan ketiga: di mana letak alveolus? Jawabannya, letak alveolus terletak di dalam paru-paru. Pertanyaan keempat, di mana letak organ laring atau tekak? Jawabannya, letak organ laring atau tekak di bagian belakang faring. Pertanyaan kelima, di mana terdapat jaringan yang disebut silia? Jawabannya, jaringan yang disebut silia terdapat di dalam trakea. Sekarang kita akan jawab di halaman 18 Yang pertama adalah kata tanya bagaimana Pertanyaan yang per, kita buat, pertanyaannya seperti ini Silahkan adik-adik tulis kembali di bukunya Bagaimana proses gas karbon dioksida keluar dari tubuh? Jawabannya sudah ada Kemudian pertanyaan kedua Bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus Pertanyaan ketiga, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. Pertanyaan keempat, bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernafasan disaring? Jawabannya, kotoran yang masuk bersama udara pernafasan disaring oleh rambut, rambut pendek dan tebal yang terdapat dalam rongga hidung. Pertanyaan kelima, bagaimana cara oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru? Oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru melalui pembuluh darah halus. Sekarang kita akan membuat pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Baik yang pertama, mengapa oksigen dibutuhkan tubuh? Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Pertanyaan berikutnya, Mengapa manusia membutuhkan energi makanan? Jawabannya, energi dari makanan dibutuhkan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Pertanyaan ketiga. Mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Jawabannya, di dalam Rongga hidup, hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara Pertanyaan keempat Mengapa manusia bernafas? Jawabannya Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh Pertanyaan kelima Mengapa pada trakea terdapat jaringan yang disebut syria? Jawabannya pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 20. Kamu telah membaca bacaan tangga nada diatonis mayor? Baik. Apa pengertian tangga nada mayor? Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada kolom berikut Baik kita akan menuliskan jawaban Kedua pertanyaan di atas Untuk pertanyaan pertama Tangga nada mayor adalah Tangga nada yang memiliki jarak interval Satu Satu Setengah Satu Satu Satu Setengah Berikutnya kita akan jawab pertanyaan kedua Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor Ciri-cirinya atau sifatnya ruang gembira, sifatnya itu riang gembira ya, bukan riang ruang ya, tetapi riang gembira. Oke, ini iya, riang, riang gembira, kemudian bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, do itu sama dengan C. Nah, itu saja adik-adik yang kita dapat jawab di Video kali ini semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.